video kali ini, aku bakalan share ke kalian DIY atau tutorial cara membuat serum untuk penghilang jerawat Dan penghilang jerawatnya ini tuh signifikan banget dan cepet banget cuman dalam 3 hari doang Dan aku coba banyak testing ke teman-teman aku juga, mereka bilang itu tuh bagus banget loh huh? dan ada juga yang mereka pakai itu baru sekali pakai langsung sembuh jerawatnya. Wow. Wow. Itu kan um, bagus banget gitu. Wow. gak kayak kita beli produk yang mahal-mahal huh? terus kita harus nunggu nih berapa lama baru kelihatan hasilnya. Nah, serum ya serum yang aku buat ini itu sangat cepat hasilnya huh? dan hasilnya itu nyata banget. Dan... di sini aku cuman memakai dua bahan saja huh? yaitu mustika ratu minyak zaitun tapi kalian bisa pakai minyak zaitun apa aja merek apa aja di sini aku cuman pakai minyak zaitun dari mustika ratu huh? soalnya ini tuh harganya murah dan mudah didapat dimanapun kalian Mencarinya wow. bisa di toko-toko terdekat, toko kosmetik, maupun di pasar, di Alfamart, Indomaret, dan lain-lain sebagainya. Dan bahan yang kedua yaitu vitamin E. Aku pakai merek dari Natur E, kapsul ya guys. Huh? Jadi, kita pakai kapsul vitamin E, manfaat dari kapsul vitamin E ini untuk... Menghilangkan jerawat Dan juga dan, dan juga menghilangkan bekasnya Sedangkan manfaat dari minyak zaitun ini Banyak banget Selain untuk kesehatan tubuh kita Manfaat minyak zaitun ini Bisa banget untuk kecantikan Yaitu jerawat wow. Ya ini Bisa meredakan Jerawat yang lagi Manfaat huh? lain daripada minyak zaitun ini untuk kecantikan yaitu dapat menyamarkan, dapat menyamarkan jerawat. Dapat menyamarkan jerawat, terus juga dapat meredakan Radang pada kulit, bengkak pada wajah huh? Manfaat minyak zaitun ini untuk wajah kita Khususnya jerawat, itu dia bisa menenangkan kulit kita Menyamarkan kemerahan di wajah wow. Terus juga bisa meredakan bengkak pada wajah dan itu bagus banget jadi dua produk ini tuh komplit banget untuk kalian yang punya masalah jerawat oke okay? jadi kita lanjut untuk cara pembuatannya Yang di skip ya guys kalau kalian mau tahu caranya bahan yang kalian siapkan itu ada dua kan tadi yaitu kapsul vitamin E dan juga minyak zaitun dan alat yang kalian butuhin yaitu Wadah yang tertutup Kemudian Sendok Sendok teh ya guys Kalian juga bisa pakai sendok makan Tapi aku saranin kalian pakai minyak Kalian Pak. Aku saranin kalian pakai sendok teh aja Soalnya lebih mudah Untuk kita menakarnya gitu. Bahan lainnya yaitu adalah mangkok untuk mencampur semua bahan. Dah itu doang bahannya. Di sini aku mau pakai ini saja untuk wadah mencampurnya agar lebih hemat tempat gitu. langsung aja kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian kita simpan di tempat yang tertutup agar tidak uh, apa ya? Agar tidak tumpah. Wow. Dan kita bisa simpennya ini. Dan kita bisa simpan di tempat, dan kita kita bisa menyimpannya itu lama ya guys sesuai kebutuhan kita aja kita membuatnya dan ini tuh jadinya jadi banyak banget selain itu hasilnya juga oke okay banget loh aku tuh sampai terkaget-kaget gitu melihat hasilnya yang oke okay banget terus Nah untuk cara pemakaiannya itu kalian bisa pakai cotton bud atau kalian bisa pakai jari tangan aja. Soalnya terserah kalian kalau kalian mau tang pakai tangan atau mau cotton bud. Itu kalian cuman pakai sebelum tidur sekali doang. Soalnya agar tidak uh, kalau kalian pakainya siang kan debu dan kotoran itu banyak banget. Sedangkan ini tuh minyak. Jadi kalau minyak itu biasanya ada dan kotoran tuh nempelnya dengan mudah. Jadi aku saranin malam sebelum tidur aja kita pakainya. Ambil sedikit, terus ditotol-totolin aja deh ke jerawat kalian. Karena aku ada jerawat di sini ya guys. Udah deh, gitu doang, simpel kan? Dan cara buatnya itu, simpel banget Sekian dulu video dari aku kalau kalian suka dengan video ini Dengan video aku ini kalau kalian suka dengan video aku ini Jangan lupa kalian untuk Like this video Atau kasih jempolnya ke video aku Dan subscribe kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya eh eh oke segitu dulu video dari aku kalau kalian suka dengan video aku ini jangan lupa kalian like atau kasih jempolnya ke video aku dan subscribe kalau kalian suka video aku jangan lupa nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya guys Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.